ada sedikit jalan ini enggak tahu kita istirahat dulu di merak di taman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak yang sambil makan, banyak gratis Saya lanjutkan kembali, Pak Bu setiap kapal berangkatkan selalu memperkenalkan dan memperkenalkan jaket penolong atau life jacket dan life jacket ini atau jaket penolong ini di semua kapal disimpannya cuma di dalam ruangan penumpang saja di pinggir-pinggir seperti di luar tidak ada, di ruangan kendaraan juga tidak ada untuk di ruangan ekonomi ini bagus. ada di lemari yang berwarna rumah di depan semua tidak ada yang dikunci karena untuk memudahkan kita mengambilnya apabila kapal yang kita kita tempangi mengalami keadaan darurat di belakang juga banyak buat anak-anak banyak buat orang dewasa juga banyak ini jumlahnya melebihi kapasitas tempat hidup yang ada di ruangan ini. Kira-kira, Pak Bu, sudah pada tahu belum cara kerjanya terlalu ini? Loh. Sudah pada tahu belum? belum. Ya, walaupun belum, banyak yang sudah, banyak juga yang belum, saya akan peragakan karena ini tugas Pak Bu ya. Nanti kalau tidak dilaksanakan karena dipantau sama kamera, nanti uang makan saya akan keluar ke Pak Bu, bentuknya jadi ya, seperti rompi biasa yang untuk bagian luar ada tanda putih seperti ini untuk bagian dalamnya polos jakel penolong ini digunakan sewaktu kapal mengalami keadaan darurat entah itu kapalnya mengalami kebocoran atau mengalami kebakaran biasanya kalau kapal mengalami keadaan darurat ditandai dengan dimunyikannya suling kalau bahasa orang kapal suling ya kalau di mobil, bis, yaitu klakson. Dibunyikan sebanyak 7 kali pendek dan 1 kali panjang Itu tanda keadaan darurat. Maka kalau kita mendengar suara seperti itu Segera ambil satu orang satu jaket penolong ini Dan langsung dipakai Ini buat tangan Yang kolong ini jangan sampai kaki yang dimasukin ya. Karena kalau lagi panik bisa aja kaki yang masuk kalau kaki yang masuk nantinya di laut bukan kepala yang muncul, pantat yang muncul, kepala tenggelam. Jadi ini dimasukin tangan kanan, masuk ke lubang yang sebelah kanan, tangan kiri masuk ke bagian sebelah kiri. Ada yang menggunakan tali kalau jagat penolong di kapal ini, Pak menggunakan sabuk. Ini tinggal dipasangkan aja kepala sabuknya. Ya. Kalau badannya besar, dipanjangin. Kalau badannya kecil, dipendekin. Ini tinggal dipasangkan aja. Kepala sabutnya didorong sampai berbunyi klik. Itu tandanya sudah muncul. Kemudian bagian dada juga sama. Yang terakhir. Nah, kalau sudah pakai jangan penolong ini, pabuk jangan langsung berjuruh ke laut. Tunggu instruksi dari nakoda. langsung nyemur ke laut, kapalnya kebakaran, tapi apinya bisa dipadankan lagi, kasihan benar renang Jadi tunggu instruksi dari nakoda. Setelah ada instruksi dari yang kapal atau dari nakoda, baru kita terjun ke laut. Yang berani terjun-terjun, yang tidak berani dibantu. Darang. ...usia. yang kedua ibu yang sedang hamil yang ketiga anak-anak yang usia 12 tahun ke bawah yang keempat kalau ada penumpang yang sedang sakit yang empat golongan tadi atau empat macam tadi turunnya kalau menggunakan spasi atau perahu karet yang ada di kiri kanan kapal jadi turunnya kalau menggunakan spasi ataupun perahu karet kasihan kalau ibu yang sedang hamil 9 tahun eh, 9 tahun kalau eh, terjun laut bisa langsung melahirkan boleh, ya. Cara terjun ke laut, Pak Bu, ada tekniknya ya Jangan asal terjun, ke terjun aja Lihat yang di bawah sudah menjauh atau belum Nanti kita terjun langsung ketika kita bisa kisah yang di bawah Bisa bahaya Jadi cara terjun ke laut, Pak Bu, kaki dirapatkan Tangan kiri, nahan jaket penolong Karena ini ketinggian kapal kurang lebih 12 meter kalau tidak ditahan bisa membentur dagu kita bisa pingsan. Tangan kanan nutup hidung sama mulut begitu mau masuk ke air, ke laut biar air laut tidak masuk ke hidung sama mulut. Terjun ya. Setelah ada perintah. Setelah berada di laut segera menghindar menjauhi kapal. Tidak perlu berenang melawan arus, ikutin ke arus membawa kita. Arus ke timur ikut ke timur. Harus kemaran ikut, siapa tahu nanti sampai di Saudi Arabia. <SILENCIO> Jadi Pak Bu, walaupun jaket penolong ini kecil, yang badannya besar, itu kalau tidak akan tenggelam, Karena kekuatan jaket penolong ini bisa menahan beban maksimal di air sampai 150 kilo. Di sini saya lihat yang 100 kilo itu kaki ada. Mau diperagakan terjunnya laut, Pak Bu? Ya. <SILENCIO> <SILENCIO> saya terjun laut. Ini Bu. Jelas ya. Ya itu aja Pak Bu cara pakai jaket penolong ini. Mudah-mudahan selalu kita ingat cara pakainya kapan pun naik kapal laut. Mudah-mudahan bapak ibu atau kita semua jangan sampai menggunakan jaket penolong ini. Amin. Amin. Ini cukup tahu aja Pak Bu ya cara pakainya. Kalau ada yang mencoba paket boleh, yang mencoba terjun terlalu tinggi silakan. Jalan nah, ya. Berpikir, Gimana, Bapak Ibu? Kira-kira sudah paham belum? <SILENCIO> sudah. <SILENCIO> sudah paham belum cara pakainya? Sudah. <SILENCIO> Alhamdulillah sudah pada paham, ada banyak yang belum paham. Bilang aja paham. Kenapa? Karena biar saya cepat tanda tangan nanti buang makan buat KHA Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai Ini keluaran pepaskar Ini dan di Kalau mau duduk di dalam juga. kenyander guys sudah mau sampai papa honi kenyander guys sebentar lagi guys Tuh, segini banyaknya nih, padamu, mau guys. terus full Luarnya dah, ini, ini, ini mengerikan